Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alahi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du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 pada video kali ini saya akan membagikan sebuah ilmu pelet ampuh yang mampu meluluhkan hati seorang bahkan mampu membuat mantan Anda ngajak balikan terhadap Anda Namun sebelum lanjut saya mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like dan share video ini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 akan selalu teringat terhadap anda jika anda mengamalkan dengan sungguh-sungguh mampu membuat hatinya gelisah ingin cepat bertemu dengan anda ingin selalu bersama dengan anda adapun bacaan mantranya adalah sun amatek ajiku bangun sukmo kangku tempuh sukmani si Sebut nama orang yang anda tuju selawasi saking kersaning Allah Taala. Anda baca sebanyak tiga kali setelah sholat hajat dua rakaat setiap mau tidur. Sambil Anda membayangkan wajah target. Amal Anda amalkanlah dengan yakin dan sungguh-sungguh. Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan. Sekian terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.